Terima kasih berjumpa lagi dengan saya buat teman-teman saya coba berbagi informasi bagaimana merubah kertas portrait dan landscape dalam satu file di Microsoft ini kebetulan saya ada empat lembar kosong ya kita coba merubah lembar kedua dan lembar keempat menjadi landscape pertama kita coba cari page layout ini ya kebetulan di pakai kamera handphone ya baru kita cari pack setup ada tanda titik kita klik Oke, seperti ini ya seperti ini Ini hasilnya sebelumnya kita coba dulu menggantikan halaman 2 ya halaman 2 menjadi portrait ini kita paling ujung ya paling atas kita bikin ya ini paling atas ini cursornya baru kita pilih back setup back setup ini ada marking paper layer orientasinya ini ada portrait landscape kita berubah ini portrait menjadi landscape Berarti sebelum di OK kan Kawan-kawan bisa cari play to play to ini. Kita buat menjadi two point format forward. Setelah itu, kita okekan. kan di sini? Halaman 2, 3, 4, 5 ya. Ini berubah menjadi landscape untuk mengembalikannya di halaman 3 ini kursonya ini paling tinggi ya paling sudut atas kita bikin ke kembali lagi ke pack setup kita kembalikan ke potret baru play plate nya kita bikin this point forward oke okay. ini ya halaman 2 sudah menjadi landscape. Untuk mengembalikannya, ini landscape ini kita bikin di sudut lagi, sudut pojok. Kalaupun itu ada tulisan paling atas, tulisan ya, kita buat back set up lagi. Kita kembalikan portrait, apply to this point forward. Oke, okay. kembali jadi begitu ya, teman. Kita ulang lagi di halaman duanya coba kita ulang lagi landscape A play 2 nya this point forward kembali mengembalikan di halaman 3 ke portrait back up portrait this point forward apply 2 nya ya baru oke okay. normal juga di halaman 4 ya paling sudut pojok atau udah ada kalau sudah ada uh, kalimatnya paling sudut atas kalimat kita pilih pick setup landscape apply to this point forward oke okay. halaman 3 dan halaman 4 sudah menjadi landscape oke okay, terima kasih buat teman-teman semoga ini bermanfaat Buat teman-teman yang pemula seperti saya Tolong di like atau subscribe ya Kalau ini bermanfaat buat teman-teman Terima kasih